Oke, eh, pada video kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara cek akun Bapak-Ibu ganda atau tidak di SIM PKB. Nah, untuk dapat mengetahui, ya Bapak-Ibu harus ingat dan pastikan nomor UKG Bapak-Ibu ya yang Bapak-Ibu miliki. Uh, lalu dapat mencarinya melalui laman pencarian di SIM 3 atau di aplikasi atau bisa juga pada uh, laman portal layanan SIM 3 ya. seperti ini ya S ya. D2 dua, gtkbelajar.dot.jimditput.dot.co.id, Go. ya, yeah. dan langsung klik. Nah, di sini akan muncul ya, bapak portal layanan program gtk. Nah, bapak ibu langsung klik di sini. Setelah itu akan diarahkan untuk di sini ada pencarian data GTK dan registrasi akun GTK. Nah, bapak ibu di sini langsung klik pencarian data GTK. Kemudian akan diarahkan menuju pencarian GTK. Nah, bapak ibu di sini bisa menuliskan nama atau bisa juga menuliskan motor kali Saya memberi contoh dengan menulis nama ya. Lalu di sini pilih Provinsi. Lalu di sini pilih kabupaten mana tempat itu berada. Ya. Lalu di sini setelah itu klik cari ketika Nah, disini akan diarahkan ya, asing penjariannya disini ya. Sebenarnya kalau tidak um, terdapat ganda maka asing penjariannya cuma satu ya. Tetapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan, kembali pada topik kita, apakah akun saya ganda atau tidak. Nah, kalau di disini ternyata Bapak Ibu terdapat dua data GTK maka Bapak Ibu silakan melaporkan ke eh, admin dinas kota, kabupaten atau provinsi. Atau bisa juga Bapak Ibu bisa laporkan melalui media pelaporan pada DTK ini ya. Yang bisa dihubungi. Sehingga untuk apa? Sehingga untuk dilakukan prosedur remap kata oleh admin SIM PKB pusat nah setelah itu pastikan Bapak Ibu menyebutkan nomor buka nya yang aktif digunakan dan yang tidak aktif digunakan juga perlu disebutkan supaya akun tersebut terkoneksi dan petik atau tidak jadi Bapak Ibu yang Bapak Ibu pakai yang aktif ya itu yang Bapak Ibu harus pastikan untuk apa namanya uh, dihapus salah satunya ya. Oke okay, terima kasih.